Halo balik lagi ya di YouTube channel channel kode. Di video kali ini saya mau uh, berbagi kode sistem informasi pengarsipan surat pemerintahan berbasis web. Ini sistem informasi pengarsipan dibuat kalian yang mau arsip ataupun data-data penting bisa kalian simpan di sini jadi nanti kalau misalkan butuh bisa diprint ataupun didownload belum lanjut dengan cara subscribe gratis. silahkan kalian download filenya ya nanti di deskripsi video. Kalau sudah di download, diekstrak, lalu simpan filenya di dalam folder. Windows C terus exam hte docs nah di sini ini foldernya ya kita rename dulu Filenya ya, hai, hai, belum download hai, hai, dulu hai, ya. di sini saya pakai exam versi hai, hai, silakan di start hai, nya hai, hai, hai, hai, hai, hai, di dalam Tadi saya rubah, jadi kita rubah. Nah, ini kalau sudah, silahkan upload dulu eh, database-nya ya. Database-nya silahkan klik new. Terus kasih nama bebas arsip slash arsip underscore db atau apa Saya akan klik buat. Kalau udah import file databasenya. Nah, ini. ini sudah terimport Saya akan klik import. Kalau belum diimport, nah, pilih file. Dari database-nya nah ini database-nya ini ya silahkan di open kalau ini kan saya sudah terupload kalau sudah klik kirim terus jangan lupa di setting juga Nah, ini koneksi ini dirubah sesuai nama database yang tadi. nah ini halaman adminnya cukup sederhana ya silahkan dikembangi sesuai dengan ini untuk bagiannya nah, Silakan masuk ini ada udung kapuran tambah saat masuk ini bisa didownload dari bulan apa tahun berapa ini yang ada ya, otomatis ya. Tengah hari ini. Dia tadi kode surat nomor, nomor masukkan nomor surat kepada nah ini file-nya silakan di struktur keluar cukup simpel cukup sekian tutorialnya cukup mudah. Jangan ya, lupa dukung channel kode, buat biar semangat ada search kode saya. Nanti ada di deskripsi sebuah situs saya yang khusus berbagi search kode php. Mudah-mudahan. bagi yang membutuhkan